Kita bermain di Mobile Legend sebelum kembali ke Mobile Epic, Epical Glory Day. Ayo hijaukan dan hidupkan dunia. Hai ben mo net Balik. pale ini gue jangan di ben mending ga usah oke okay, guys bunuh Sabar. semuanya cybernya di ben kita dapat apaan di sini ya guys ya lila anjing anjing lila tinggal milih oke seperti biasanya kita memakai monyet kit Ya, guys, monyet beban keluarga ini ya, semuanya menyerang. Hai, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, semuanya, Hermes, ah. oh, wih, Alfamia, atau lah cahaya, bulan entah, entah, entah, yang sih? kegelapan. nggak sih? Manggil, Ada hardware pameran Parsha, Oke okay. Oke okay. oke, okay. Guys Kita sepertinya tidak akan ada tank Odet oh, Pani Mantap sekali paninya langsung Di depend sama Uproy oh, mamam seperti mam. ya, biasa kita memakai casing yang ini saja, guys. Ini airbrush, Kulon, nomor alfa, sila Maya rata ada CST ilmiah ya guys, duo juga. Level 1. Level 1. Sama-sama level 1. Kita lihat di sini varsa epical glory bagaimana ya guys ya. Ternyata ada epical glory. Seperti biasa kita ke XP Balendong dulu, muter dulu, nyumput dulu, Mulung Limus, Paninya langsung offset ya guys ya. Ada apa dengan Pani? Ternyata kabelnya dipakai sesampaian, guys ya kita melawan Pani early game ya guys ya bercanda kita baledog aja guys guys guys ayo kita bermain-main bersama Pani Opliner ya guys nampaknya wawan mendapatkan first blood. Oh sangat enak sekali dekat tembok ya guys. Di sini paniknya mainnya serba Pulang sana. proyenya ternyata gak bisa nge-defend nih guys malah mati dan sepertinya di sini Harley nyong minion haram jadah minion aing di-clear anjing di clear Kuprawe balas dendam Ya guys Harinya disini Tidak bisa apa-apa Oke okay, kita udah level Gimana 4 gaya? Gas kita gas Kita gas Gimana Ini udah kan, Apakah ini Untuk Gimana mana? sepertinya wawannya ngebleng guys. Oke bagus sekali Wawan meninggalkan permainan di sodok amanana. Wawan pun harus balik ke base dan di stundi base guys ya. Di sini masih. Eh, lagi lagi lagi lah. Cinta keren enggak ya. doang yang di base ya guys sungguh menyedihkan bawahannya masih mengulang guys kareman hurung ganda apa ini eh udah tanoin apa ini WP, nah ini kan, kita masih bermain-main sama ya guys, ya. Ternyata duit kita itu 17 bisa menang paninya. Aduh, dapat iPhone. Sistem attack ya, guys. Kita belum jadi. Oke, di sini ada Harley yang mengumpet nunggu, nungguin panik keluar ya guys ya. Oh, ternyata paniknya roaming langsung ke tengah guys. Kalau gitu kita jebolin turretnya. Mari kita pukul turretnya dulu guys. Biar garu rugi, rugi banget guys. kalau di disini sebentar lagi akan datang. Mantap kring spiring dari seorang Kupro ya guys ya. Oke okay, kita dapat turret cepat-cepatnya. Oke okay, mantap gaya Kita ga usah ikut dulu ya guys ya. Oke okay, di sini kita kabur dulu. Dapat turret kita ambil gelombangnya. Tadi harimau anjing mau yuk mau no creep. Kita ambil kelomang, ya ya. Kita tuh perkelomang lah. Ay, berapa kita diambil? Sepertinya Patarno harus mati oleh seorang panie ya guys. Sementara skor masih kosong kosong. Apakah kita mau kita ke Midlo Guys? Kita clear lane di sini. Paninya masih berani-beraninya, padahal masih ada popra ya, guys? Ya mantap, paninya.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 di sini ternyata niat Oh tidak. Seorang wawan harus jebol turretnya ya guys. Gara-gara seorang minyak Oke, gas Mia nya guys. Oh Tindong. balik posisi. Oh, kan? Apa ninja yang mencuri yang Sabar, sabar, sabar, mundur, sabar. Yang sabar, yang sabar. Hei, sabar dong, mantap. Ayo kita jebolkan, mari kita jebolkan di sini teriak guys ya. Coba dong, Minionnya di dong Woi, waru terus Anjing, anjing Ayo, attack Aduh, anjing, anjing Kalah nah, kita guys ya. Tidak apa-apa kita lihat di sini ya, guys ya. Kita dapat turret. Di sini Pak tarno -nya masih gigi Terus di backup sama Kuproy ya, guys. Mantap Kuproy. OTW OTW OTW OTW. kita clear mid dulu guys, kita push, fokus turret dulu guys, mantap, red Tripatarno sangat mantap dari tadi guys on point terus mantap, oke okay, kita ngepush di sini, ayo, nggak ada orang guys kita ngepet lagi ini yang penting suret dulu kukus suret ya guys ini ada pani ternyata menyodok kita kita mundur dahulu dikarenakan oke seorang lawan lawan sekarang sudah bisa menyodok seobahnya ya guys ya ulti kita di sini ternyata pan nyumput guys oh uh. tolong Mantap. mundur mundur mundur mundur sakit olehnya sakit, sakit sakit sakit mantap nyajakide seorang Patarno ya guys double kill ternyata di sini kita diincar mundur dulu mundur dulu mundur dulu kita ambil dulu kelomang kita dudunya dulu guys ya aing dudunya layok Siap. not ready. attack, attack, attack. Attack Lord, attack Lord. Siap. Mantap. Kita cek lor, kita cek lor neng loh, Kita mendapat lor guys. Kita dulu dulu. yang, yang luar warna Setiap Kita cek Kita unggul lumayan guys, ya cek Oke okay, paninya teraniaya di sini ya guys ya etek. etek etek etek etek ayo etek ayo ayo etek ayo ayo ayo, ayo, ayo. terima kasih sama-sama mantap persen guys ya. Langsung kita end saja, tanpa banyak bacot ya guys. Mantap sekali, ternyata guys di sini kita mendapatkan victory. Nah, victory. Oke, okay, kita victory. yang sekarang MPP ya guys <laughs> seorang kuproi ternyata MPP nya guys kita kasih like dulu guys Pak